Uye uh, udah yang pakai Vegar nih. Ada yang mau pakai Vegar di mid? Anjing ada yang mau ADC apa namanya? Oriana anjir. Ya Vegara di ban Sian banget. Gas kita pakai brand anjing. Kita pakai brand support. pantu antu top gila nih bener-bener tim gak jelas anjir pick -nya. Waduh Ezreal mid lagi. Udah nge-troll ini fix. Kayak enggak tahu kita lihat aja nanti. Master Yi lagi gila tim no tank anjing tim no tank club anjing anti tank tank club the the Let's go. Dan nah, gua nggak tahu dah mana yang ladies jadi top mana yang jadi ADC anjing Mam. amam. Eh salah anjing. Mana nih musuhnya balik anjing. Kalem-kalem kalem gua flex. Oh enggak ada nggak ada nggak ada heal dia. Oh ada barrier anjing. ayo bisa AC ah oh, tidak AC ayo bisa goblok <kled> blok lagi. kita dapat menang gawang ngerti lagi dia waktu masih CTV ini bener-bener riskan tapi emang sakit sih demikian. cuma tipis-tipis bahaya sebenarnya cuman ya kalau kita menang early head udah fix sakitnya tuh ngampun ampun dah Hmm, mamam tuh sakitnya gua anjing Oh mamam let's go <muluh> <muluh> sakit banget gua karena Bang Meledak-ledak! Mampus, gue yang dapat anjing! Balik dulu-balik dulu, gue nggak ada sepatu nih lari gue lambat banget anjing mam, Mama mancing. Mam, Woo! Woo! go go go go mau gua sih, sampai es dong Anji, Anji banget, para para parah terbakar hidup hidup, eh ngapain? Gak jelas ngapain nih? Wah, gak jelas. Wah, wow. meledak-ledak. Lampus. Gila, gue belum mati guys. Lemah kosong sebelas ini rengket loh anjing. Biasanya cuman bisa gini gue dinoan rumah lagi. Pukulin, pukulin. Nice, so bener-bener udah kasihan banget udah nge-troll mereka anjir. Mamam kena ulti semua meledak. Meledak. waduh, <laughs> kasihan banget, sumpah kasihan banget. Wah, dia sih udah nge-troll anjir, Jarvana udah nge-troll. Mamam, tu anjing anjing udah kena, gue Skill satu. Aduh, gue gak ada apa-apa lagi Ayo, Orianna, nice Bunuh-bunuh, biar gue dapet asis Ada AC, tenang Ayo AC Ayo AC Mampus Nice-o, AC Uh, kena lagi, aduh, terasa mati, fix Nice-o Uh, dapet asis lagi, gue banyak banget, ajir 18 Jalan Gak ada mana juga bos. <laughs> Haa surrender musuhnya aja Sedih banget ya ampun Kesian kesian kesian kesian Uhuy. Uhuy. MVP lagi gua. <laughs> Aduh, emang benar-benar